Sebelumnya, Selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya, 1443 Hijriyah atau 2022 Masehi. Mudah-mudahan keberkahan selalu kita dapatkan ya. Dan selalu bahagia pastinya untuk kita semua. Amin. Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga. Ini ada postingan yang sangat luar biasa dari Kak Rita Rejagugug. Masya Allah kembali memposting foto-foto bayi yang sangat lucu dan menggemaskan. Pasti tampan-tampan banget ya. Lima bayi anak sultan. Mudah-mudahan pertemanannya selalu terjaga dengan baik. Selaturahmi mereka pun, persahabatnya, terjaga dengan baik. Dan semoga mereka berlima menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rita. 2021 geng, gayanya bayi-bayi lagi kongkong, -kong. selamat weekend guys, katanya tuh masya Allah banget ya Bahagia pasti melihat postingan foto ini, apalagi abang Fatih selalu menjadi pusat perhatian Luar biasa Kita simak juga di kalimat komentar, banyak tanggapan dan respon yang diberikan Dari Lesti fashion ikut mengatakan di kalimat komentar itu yang tengah tetap ya dengan gaya tengilnya gua culik juga nih katanya tuh, Masya Allah <guluh> Ada juga tanggapan komentar lain diberikan dari akun Instagram Merkona mengatakan setelah jadi cowok kue sekarang mereka jadi cowok bumi Wow Masya Allah banget ya pokoknya bangga Punya idola yang sangat the best dan luar biasa Semoga sehat selalu ya untuk bayi-bayi gemes ini Selanjutnya sahabat, disimak juga, ini info juga untuk keluarga Konoha Yuk sama-sama kita sebagai fans Sejati Lesnar Untuk selalu streaming lagu Bunda Lesti Karena Ami Awards akan segera hadir Sama-sama kita harus putar lagu Lesti di platform Music Jukes Youtube, Langit Music, Spotify, persahabat ya pokoknya Di platform manapun kita harus selalu putar lagu-lagu Bunda Lesti ke Jura. Kemudian juga persahabat ya, perhatikan di info Jukes ID mengabarkan top Jukes Music World 2022 akan hadir juga nih persahabat ya. Sebelum kita mendapatkan info, voting akan dimulai dari tanggal 12 sampai 25 Juli 2022 catat tanggalnya dan dukung artis favorit kalian persahabat ya Gaskun Bismillah Bunda Lesti Kejora kita dukung kita support yang terbaik kita simak juga di info dari L2W mengenai Jux Top Music Award 2022 persiapan menuju GTMA 2022 kalian harus download aplikasi Jux dari sekarang yang kedua perbanyak akun Jux, persahabat ya yang ketiga timbun koin Jux dari sekarang yang keempat, ikut donasi coinjokes bareng L2W segera DM untuk informasi donasi katanya persahabat ya langsung aja kalian DM l2w.id untuk informasi donasi semangat terus ya lesson mudah-mudahan semakin solid dan semakin kompak Selanjutnya, perhatikan juga di unggahan Karangga Syahin satu jam yang lalu Mengunggah foto berada Di Universal Singapura Wah, Masya banget ya Bangga, bahagia sekali ya Melihat tim Semakin hari yang semakin Terlihat bahagia, Masya Allah Semoga tetap kompak Untuk selalu memberikan kejutan Selalu memberikan kebahagiaan Untuk kita semuanya Ini Karangga Persahabat ya, di sini ikut Berlibur ke Singapura Bersama kalian Sadoni dan teknovi Masya Allah banget ya bahagia selalu untuk kalian Dan kita lihat juga unggahan teknovi Mengunggah sebuah postingan video nih Persahabat ya berada di jalan Sepertinya persahabatnya mereka akan melanjutkan perjalanan lagi nih Doakan saja apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan Selalu diberikan kelancaran kita juga masih menunggu cirukan vitamin terbaru berikutnya siang hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar menarik seputar Leslar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.